Hai semuanya Kali ini saya akan mendeskripsikan mengenai guru kesayangan saya yaitu Parudi Hilkiah Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu Nama saya Agung Adi Aryadi Saya berasal dari kelas 10 mipa 1 Kali ini saya akan mencoba untuk berbicara mengenai Parudi Hilkiah Saya pertama kali melihat Parudi ketika masa PPDB Kala itu, ada sekelompok anak yang duduk di selasar sekolah Dan bapaknya lewat, lalu beliau berkata hum, hum, hum, Bagaimana bangsa ini bisa maju kalau generasinya saja seperti ini Wah, ketika saya melihat hal itu, saya cukup terkejut Karena saya, ketika kami baru masuk, ada guru yang seperti itu Lalu, lambat laun, ternyata pelajaran prakarya kami diajar oleh Pak Rudi. Namun, Sepengetahuan saya sendiri, parudi ini orangnya cukup humble dan fun Karena bapaknya mengajarkan pembelajaran yang atraktif Dan membuat saya semakin bersemangat dalam mengikuti pelajaran bapaknya Selain itu juga, saya ada satu hal yang saya suka dari bapaknya Yaitu bapaknya merupakan tipe-tipe orang yang tidak suka menerima sesuatu secara mentah-mentah Harus kita selektif dalam memilihnya mungkin cukup sekian dari saya dan terima kasih perkenalkan nama saya Amber saya dari kelas 5.1 saya akan menceritakan bakat saya tentang sosok bapak Rudy Hukia kesan pertama saya saat bertemu dengan bapak Rudy bapak itu seorang yang humble guru yang berbeda dengan guru yang lain saat waktu kelas untuk pertama kalinya bapak suka lucu kesan dan disuruh, disuruh mungkin buat sampai 10 kali Mungkin sekian pendapat saya tentang Pak Oh iya 3 Oh iya jangan lupa subscribe ke channelnya Pak Rudi Di Youtube nya Betul angin Jangan lupa like, comment, dan share semua videonya dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mengikuti semua aktivitas nah, saya. Terima. Semuanya, nama saya Temusti Karham. Saya berasal dari Spumipassatu. Di sini dan kali ini saya akan menjelaskan gimana sih parodi itu sama ngajar saya di 1 Kebetulan Parudi itu ngajar saya dalam bidang prakarya. Menurut saya dia adalah orang yang kreatif dan mengasih tegas. Dan dia juga cara ngajar juga kreatif, loh guys. Dia itu uh, ngajar dengan cara... Uh, internet jadi enggak kayak guru-guru pada biasanya kita menggunakan hp dalam aplikasi dan habis itu dia orangnya menurut saya itu gaul karena dia mempunyai uh, channel youtube dan dia orangnya juga friendly sama anak-anak semada dan dia juga orangnya baik dan tegas dan itu adalah uh, menurut saya tentang parudi dan buat kalian jangan lupa like, comment dan subscribe ke channel parudi di youtube bye nama saya setelah Kadang dari 10 1 uh, Di sini saya akan uh, ber -ber bercerita sedikit tentang Parudi. Uh, Parudi adalah uh, guru dari SMA Negeri 2 Palangka uh, Saya mengenal dia waktu pertama kali uh, waktu waktu perkenalan di lingkungan sekolah atau PLS. Uh, Parudi adalah orang tegas yang baik. Uh, dia mengajar prakarya untuk kelas 10. Uh, dia juga sebagai pembina PKS uh, Dan Parudi juga mempunyai Sebuah Youtube Channel yang menerima Ketua Angin uh, Sekarang uh, Subscribernya sudah mencapai 1000 selamat buat Parudi uh, Jadi Intinya Parudi itu adalah Orang yang baik, tegas Tapi uh, friendly Jadi dia berteman dengan Eh dan dia bergaul dengan siapa saja dan tidak terlalu galak. Sekian saya terima kasih. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Benedik Daniel Jono Saya duduk di kelas 10 MIPA 1. Pada kesempatan pada hari ini, saya akan mendeskripsikan tentang parodi. Pada awalnya yang saya tahu tentang parodi adalah guru yang galak atau kata atau kata-kata gaulnya adalah guru killer. Tapi ada saat Parudi mulai mengajar di kelas kami, saya melihat bahwa Parudi tidak hanya terkenal karena galaknya, melainkan terkenal akan mudah bersosialisasi, mengajar yang asik tetapi serius, yang saya seperti saat pelajaran ada saat bercanda dan ada saat serius, dan terkenal akan motivasinya kepada semua orang. Demikianlah video dari saya, terima kasih. Perkenalkan nama saya Bima Jisatria. Saya duduk di kelas 10 IPA 1. Saya di sini ingin mendeskripsikan tentang Parudi. Jadi Parudi itu orangnya baik, tegas dan cukup galak. Parudi juga mengajar di kelas saya yaitu mata pelajaran prakarya. Dan Parudi juga mengajarkan melalui media komunikasi contohnya handphone dan menggunakan aplikasi Kahoot. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Kristina Patricia Karamu. Saya dari kelas 10 Mipa 1. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang Parudi. Menurut saya, Parudi itu adalah guru yang baik, guru yang disiplin, guru yang selalu memberi motivasi kepada kami agar kami bisa menjadi generasi anak bangsa yang lebih maju. Terima kasih. Oke. saya tentang Pak Rudi. Jadi, saat pertama kali ketemu Pak Rudi itu, waktu Pak Rudi hari Rabu, Bapak sedang masuk dan mengajar pelajaran prakarya yes. di beberapa nah, Awalnya sih, first impression saya ke Pak Rudi itu, Pak Rudi orangnya galak, terus tegas, terus auranya kayak beda-beda gitu dari guru yang sebenarnya kayak guru killer. Tapi sebenarnya ekspektasi berbeda dengan realita. Ternyata Bapaknya tuh uh, suka bercanda, suka ngelawak, enjoy aja gitu, have fun sama kami dan anggap kami kayak teman, tapi kadang ada saatnya Pak Rudi itu serius dan suasana menjadi tegang dan cukup menyeramkan, mungkin itu saja mungkin itu saja dari saya Oh ya, jangan lupa diikuti channel Youtube-nya Pak Rudi, namanya adalah Petua Angin silahkan di subscribe follow dan share ke teman-teman kalian, oh ya, jangan lupa follow IG saya at sin.a Halo, what's up, gengs? Ketemu lagi dengan saya, Dewi Straliza. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang Bapak Ruby. Nah, untuk itu pertama kali saya melihat Bapak Ruby eh, pertama kali masuk di kelas kami. Di situ, Bapak terlihat seperti guru yang galak, serius, tegas, dan juga tidak suka bercanda-canda. Nah, Bapak di situ waktu itu memberitahu kami agar, mungkin agar Menurut orang tua kami, tidak memarkir kendaraan di depan gerbang. Nah, selanjutnya, waktu bapaknya mengajar pertama kali mata pelajaran prakarya, di situ saya takut ketika bapaknya mengajar pelajaran prakarya. Nah, pada saat bapaknya memulai pelajaran prakarya, bapaknya terlihat sangat asik, suka bergaul dengan siswanya, dan tampak rileks dan tidak membuat bosan di situ saya mengira dugaan saya salah tapi pada pertemuan selanjutnya ketika bapak marah gara-gara ulah kami saya mulai takut kembali dengan Parudi jadi saya menimbulkan jika Parudi tersebut orangnya tegas disiplin bercanda ketika ada waktunya serius ketika ada waktunya tegas dan rendah hati itu itu tadi mengenai deskripsi Parudi terima kasih Silakan nama saya Ditaulia Putri, saya dari kelas 10 MIPA 1, di sini saya akan mendeskripsikan mengenai sifat dari Bapak Guru kami yang bernama Rudi Helkia Jadi Bapak Rudi Helkia itu merupakan salah satu guru di SMA Negeri 2 Palangkaraya yang mengajar dalam bidang prakarya. Pra Jadi Pak Rudi itu orangnya sangat baik, tegas, dan humoris, tetapi dia juga sangat galak dalam membimbing kami semua perkenalkan nama saya Estiani. Saya berasal dari kelas 10 Mipasatu. di sini saya ingin mendeskripsikan tentang guru saya yang bernama Pak Rudi. Pertama kali saya bertemu Pak Rudi, atau lebih tepatnya, pertama kali Bapak mengajar di kelas saya. Saya menganggap bahwa Pak Rudi ini orangnya baik, ramah, suka bikin lelucon di kelas, sehingga murid yang diajarkan Bapak tidak terlalu tegang saat Bapak menyampaikan pembelajaran. Pak Rudi ini orangnya tegas. Dan sangat disiplin waktu Saat pembelajaran berlangsung Bapak ini sering berpatroli Di lingkungan sekolah Sehingga murid yang ingin Berkeliaran dari kelas takut Bapak ini sangat Memotivasi muridnya Dan menginspirasi saya Saya sangat mengingat kata-kata Pak Rudy Jangan terlalu percaya terhadap orang lain Meskipun orang itu sudah dekat Sama kita Jangan terlalu Beranggapan bahwa orang lain itu baik Tidak semua orang itu baik Dan tidak semua orang itu jahat Terima kasih Oke nama saya Pemperintri Sandy Dari 10 MIPAS 1 Jadi di video ini saya akan menceritakan Sedikit tentang atau saya tentang Pak Rudi Hilvia Menurut saya Pak Rudi orang yang baik Sangat tegas, sangat disiplin Dan sangat keren Dan pada saat mengajar Guru Guru Guru Parudi sangat unik dan tidak seperti guru-guru lain dan tidak membuat kami bosan malah membuat kami tertawa dan senang dan Parudi punya channel Youtube yaitu Ketua Angin jangan lupa like, komen, dan share dan jangan lupa klik lonceng supaya selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video parodi Terus, perkenalkan nama saya Fanny Herari Tobing. Saya kelas 10 satu. Di sini, pendapat saya tentang Fanny Rudi itu adalah orangnya baik, friendly, galak juga, tegas, dalam pembelajaran Rudi itu gaul, kreatif. Bapak juga punya YouTube channel, sering ngevlog juga. Bapak itu orangnya asik, yee. Halo semua, saya Pioni Joji Kumala dari kelas 10 Mipa 1. Nah, saya di sini ingin berbicara tentang Pak Rudi Menurut saya, Pak Rudi itu adalah salah satu guru yang chill tapi tegas. Maksud saya di chill itu babanya itu maksud saya, bapaknya itu seru dan sering banget ngajak kami bermain bareng nah saat belajar itu kami nggak cuma kayak baca-baca buku doang tapi bapaknya juga mengajak kami untuk pergi keluar makai teknologi, kerja kelompok dan lain-lain, bahkan mengeplok seperti ini juga nah habis itu bapaknya itu juga telah mengajarkan saya satu atau dua hal seperti jangan pernah meninggalkan teman kalian sendirian jika kalian ada tugas kelompok diharapkan untuk bekerja bareng-bareng supaya nggak ada yang tertinggal dan ngumpul bareng-bareng agar semuanya dapat nilai Nah, tapi overall menurut saya bapaknya itu adalah guru yang seru banget dan fun. Oke, okay? nah sebelum saya pergi dari sini, jangan lupa like dan subscribe channel Ketua Angin. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan nama saya Gabriel Bebyan dari kelas 10 v 1 Saya di sini ingin mendeskripsikan tentang baru ini baru itu orangnya baik, tegas, dan dia mengajarkan kami itu menggunakan media seperti ya, yang lain-lain yang sangat bagus medianya. Setelah itu dia mengajarkan kami untuk menjadi youtuber yang lebih baik. Oke, okay, sekian dari tema, sekian dari deskripsi saya tentang Parudi. Guys, menggunakan nama saya Gisasi Ayu dari kelas 10 Bipas 1 Di sini saya ingin mendeskripsikan suasana perayaan. Parundi itu orangnya baik, friendly Morris juga, galak-galak, juga -galak, tegas Ujj. dalam pembelajaran Parundi itu gaul gaul dalam artian Parundi itu gak gampsek gitu Mereka. jadi kita belajarnya dibuat asik menggunakan aplikasi kahoot, asik banget jadi kita gak bosan belajarnya terus Parundi itu kreatif Bapak juga punya channel Youtube vlog Bapak sering nge-vlog -nge gitu di sekolah Bapak itu orangnya asik, sudah. Sekian dan terima kasih.